apa hatiku berterima kasih Yesus Hanya ini Tuhan persembahanku Segenap hidupku, jiwa dan ragaku Sepataku miliki harta kekayaan Yang cukup berarti Cukup persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Hidupku Betapa hatiku Berterima kasih Yesus Kau mengasihiku Milikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku Segenap hidupku, jiwa dan ragaku Sebab tak miliki harta kekayaan yang cukup berarti, tuku persembahkan hanya ini: Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidup. Sebagai alatmu seumur hidupku Hanya ini Tuhan persembahanku Sekenap hidupku jiwa dan ragaku Patahku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, tuku persembahkan. Bahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.